Bajar mimpi lagi bareng teman-teman. Aqua dulu. Kembali turun ke jalan. Aqua dulu. Akhirnya, banggu lagi. Aqua dulu. Ayo, jaga kesehatan diri sendiri dan si kecil. Aqua dulu. Datang dari sumber air di alam yang terlindungi. Aqua selalu ada. Berikan hidrasi sehat berkualitas untuk kita. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu.